baiklah para sahabat selari kalian berada untuk kabar terbaru di siang hari ini akhirnya kita mendapatkan vitamin bahagia langsung dari idola kita lesti dan rizky bilat tentunya kita lihat para sahabat ya lesti mengunggah sebuah postingan di igs pribadinya mengunggah sebuah postingan foto bareng rizky billar di dalam mobil para sahabat ya wah luar biasa kebahagiaan terlihat dari raut wajah mereka tentunya inilah salah satu momen yang paling kita idam-idamkan persahabat ya melihat tentunya kebersamaan dari Lesti dan Rizky Bilar hingga banyak sekali komentar dan respon dari para fans yakni dari akun Instagram Mia Amelia mengatakan dalam kolom komentar, Duh, ayo Dek keluarin lagi deh stok foto yang tertimbun biar yang panas tambah panas." <laughs> Berikutnya kita lihat juga persahabat ya. Komentar diberikan dari akun Vina Devian 12 mengatakan dalam kolom komentar, "Jangan-jangan iri, jangan iri dengki." Tuh, persahabat ya. Ini adalah salah satu tentunya bentuk dari pembelaan Lesti, bersahabat ya. Lagi-lagi, tentunya kita mendapatkan kejutan yang sangat luar biasa diberikan oleh idola kesaingan kita. Ada kalimat caption juga dituliskan oleh akun HP Kota Sultan. Disitu mengatakan, "Waduh, aduh, yang panas tambah panas bersahabat ya." Tuh, tentunya kita lihat. Momen seperti inilah yang kita inginkan mudah-mudahan Leslar selalu bersama selalu langgeng dan selalu dilancarkan niat baik Lesdi dan Pilar. Kita dukung, kita support, dan kita selalu mendoakan yang terbaik Untuk kebahagiaan idola kita, Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan ada kejutan selanjutnya yang kita dapatkan Kita menunggu unggahan dari Rizky Billar, Sahabat ya Tetap pentingin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya Ini informasi di siang hari ini, para Sahabat Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bagi ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh